Ini sama seperti konsep kamera Ini dibikin tahun 1997 Ini kaleng susu yang diisi gips Jadi kita bisa syuting mahasiswa dikejar sama TNI pakai ini Tuh Lebih canggih Balancing akan seimbang Cuman gini aja Oh ya, uh, saya butuh terangkan kalau Leonard itu adalah orang Belanda, warga negara Belanda. Tapi dia keturunan Indonesia, artinya ibunya orang Purworejo, Jawa Tengah. Bapaknya Belanda Toto dan dia lahir di Belanda. Uh, ini yang saya bilang itu kamera VX1000, uh, uh, Sony VX1000, Mini DV. Dan ini masih ada stiker Scarabee Film. Dan tulisan juga secara film. Perusahaan film pembikin film itu, kamera ini digunakan uh, dalam film uh, *Stand for the Zone*, bahasa belandanya, kalau bahasa Inggrisnya *The Age of the Day*, kalau bahasa indonesia *Posisi Matahari*. Uh, dan juga, ini kamera dipakai untuk second unitnya nya uh, of the Moon* atau uh, *Stand for the Man* nah fan nah dulu ini dikasih lensa white uh, comfort jadi agak sedikit white dan di sini ada mikrofon uh, mic mm, gun mic uh, mereknya sennheiser dan di sini ada adaptor dari jack xlr uh, ke mini jack uh, biar dia masuk ini mini dv ternyata resolusinya 720 ternyata masih di bawah HD uh, 1920 kali 1080 dulu problem kamera ini dulu adalah tidak ada monitor karena ini pertama kali saya melihat kamera mini dv dan ini VFender jadi kita ngintip gini terus ngintip terus jadi kalau pakai uh, handheld ini, uh, kalau misalnya ada mau gini, jadi uh, kesannya uh, seperti kamera pikul, kamera yang besar itu, handheld itu. Kalau kita mau syuting high, kita pasti gini. Gitu lah. Artinya, uh, kalau mau painting, kita gini. Artinya uh, tidak efisien untuk uh, sebuah shot, karena kalau kita ngintip terus gini, kita sering. Uh, ketabrak atau apa segala macamnya dan kita mengakali semua itu dengan ini pertama kali alatnya ini sering digunakan di fotografi untuk blitz sebenarnya lampu blitz di sini dan kamera foto ini kita kasih di sini kita waktu itu bikin dua di sini jadi ada seperti U dua gitu u dua gini Jadi waktu itu kita bikin dua Jadi bisa pegangnya gini Sama seperti konsep kamera on the water On the water. Bukan smoke on the water ah, gini Jadi waktu itu syutingnya gini kita Nah kalau misalnya kita uh, agak ke atas Kita bisa gini Gini kameranya Kalau kita mau agak u uh, Oh ini kita bisa begini. Artinya dari dari uh, high-low uh, angle gini, gini itu bisa bikin satu shot. Beda kalau santainya kita gini susah sekali ngintipnya. Problemnya adalah bagaimana cara kita melihat dan tidak mengintip. Kita bikin satu monitor di sini waktu itu. Jadi kita cukup lihat monitor dan kita bisa gini. Ya, jadi bisa kiri dan bisa kanan Jadi kita bisa jalan Mendekati objek Jadi seperti itu kira-kira Ini uh, ada pegangannya Dan di sini monitor Dan perkembangan kamera Sampai sekarang pun Semua kamera menggunakan monitor Mereka udah jarang Mintip uh, di view lagi Padahal kita dulu Mikirnya tahun 97 ampun, untuk cari satu monitor yang kecil aja tuh susahnya minta ampun, akhirnya ketemu mereknya Liliput itu pun sebenarnya kamera untuk uh, mobil sebenarnya atau kamera CCTV waktu zaman dulu itu, dan itu pun uh, hitam putih, mencolokannya masih uh, uh, RCA seperti ini waktu itu, yang penting kita tahu ada gambar dan ada framingnya gitu loh untuk membingkai. tapi zaman sekarang semua orang harus pakai monitor. Padahal kita waktu itu sangat susah sekali. Uh, dari alat ini akhirnya berkembang menjadi sebelumnya kita bikin uh, steady cam, steady itu ini, ini cuman cuman cuman bawa gini aja udah steady cam ini dibikin tahun 1997 ini kaleng susu yang diisi gips ini pipa pipa sebenarnya masangnya simple banget tapi karena ini belum disiapin jadinya agak sedikit ekstra ini uh, masangnya simple sebenarnya cuman gini doang Cuman gini doang, hmm. sebenarnya. Cuman gini doang, sebenarnya. Ini sebenarnya pentol uh, uh, kunci pintu, sebenarnya buat masuk ceklek, ceklek, ceklek, ceklek, ceklek gitu. Jadi beginilah sistemnya, kira-kira nah, nanti itu. Jadi, kalau kita pasang kamera di sini. artinya kalau saya kesini dikit ya biar jelas artinya inilah dulu uh, alat yang kita sebut steadycam jadi kita bisa syuting mahasiswa lagi lari-lari di, di, di, dikejar sama TNI pakai ini waktu itu ini balancingnya cukup bagus balancingnya kalau kita taruh di meja dia akan lurus gitu kalau kita taruh di meja dia akan lurus lurus dia. Tapi sekarang orang bikin yang kayak gini. Sekarang dulu monitor kita taruh di sini, di sini, jadi kita bisa lihat gini. Kita bisa uber orang lari-lari. Kalau mau pending kita bisa pending gini, berhenti. Dan segala macamnya. C. Okay. Tapi problem dari ini ketika mereka kalau kita mau till down, kita tuh cuman gini doang. Pegang ininya, gini. Kalau mau hike, gini. Cuman kita pegang ini doang. Terus kalau mau till down, pelan-pelan lepas, baru jalan lagi. Seperti ini kira-kira. eksusnya waktu zaman dulu tuh bukan ini. Dia dari still foto juga tapi uh, belinya ribet banget harus ke Singapura segala macam. Pokoknya zaman dulu equipment untuk uh, syuting nyut yang itu harus dari Singapura semuanya gitu loh. Nah, kembali kepada model yang terakhir adalah ini. St Dulu nggak tahu namanya apa. Kita menyebutnya doa kem. Karena kayak orang berdoa gitu kan. Doa kem. Inilah yang sampai sekarang kita pakai. Dan saya masih pakai ini. Untuk film-film saya. Lebih canggih. Balancing. Kalau dia mau ke atas gini, kalau dia mau ke bawah gini, kita bisa bikin satu shot sambil jalan, melayang-layang kameranya seperti itu. Kita cuman bisa sekarang kan kamera udah pakai monitor, jadi monitornya sudah ada di sini gitu. Jadi seperti inilah kira-kira. Ini filosofinya burung kalau burung ingin terbang itu dia merendangkan sayapnya untuk membuat keseimbangan jadi kalau misalnya kita rendangkan gini, ini akan seimbang sebenarnya simpel banget, akan seimbang cuman gini aja ya, yeah. terus eh, kalau kita mau masuk ke pintu, biar nggak kepentok kita bisa gini sambil kita bisa uh, Pencet menu atau kayak zoom in, zoom out seperti itu. Jadi, inilah yang membuat uh, uh, menjadi sebuah style ini dibikin tahun uh, saat itu. Kita masih menggunakan ini, hanya ini, dan steady cam di film. Uh, the Age of the day, film pertama, film keduanya uh, shape of the moon kita sudah pakai uh, steady wings dan film yang terakhir juga uh, position among the stars juga pakai ini tapi waktu itu uh, kameranya udah ganti karena perkembangan teknologi jadi sehingga harus diganti tapi kita mau ngomong masalah uh, efek Efisiensi uh, syuting terhadap dokumenter artinya kamera standby terus. Kita nggak pernah menyimpan kamera itu di dalam tas. Kamera harus ditenteng begitu saja sehingga suatu saat kapanpun kita perlukan kita bisa syuting. Dan semuanya harus uh, posisi standby, baterai, kaset segala macamnya artinya ready to shoot jangan nanti mau syuting tiba-tiba baterai habis apa segala macam pokoknya sebelum digunakan kamera ini kamera ini harus dalam posisi prima begitu kadang-kadang kaset ah, tinggal 10 menit lagi kita langsung kasih kaset yang baru jadi uh, saat film uh, the age of the day yang yang empat tahun itu itu menghasilkan uh, jumlah kaset sekitar 800 kaset jadi ada sekitar 800 jam kira-kira karena satu kasetnya itu kan satu jam gitu jadi ke, kenapa dipilih kamera itu karena kalau kita pakai beta cam itu aja kameranya sudah segini hampir setengah hampir hampir satu meter udah pakai lensa kita bisa bayangkan kalau itu kita syuting satu problemnya adalah kita syuting di kampung kumuh tentu rumah-rumah tidak seluas itu itu bisa dengan kamar yang ukuran satu kali 2 meter itu nggak mungkin bisa masuk itu kamera itu karena akan kepentok pentok saat itu untuk resolusi video itu cuman ada di beta cam, di digital beta cam, digi beta Dan ternyata eh, Leonard bawa kamera mini DV itu langsung dari Belanda dan itu katanya baru pertama kali mereka launching mini DV itu. Jadi itu yang paling bagus resolusi. Kameranya agak kecil, jadi kita bisa masuk ke rumah-rumah Kampung Kumuh saat itu, dan memang misinya dia untuk di print ke 35 dan diputar di proyektor bioskop, karena waktu itu bioskop masih menggunakan roll film untuk putar film. Saya juga agak sedikit baru juga dengar itu Apa video bisa di print ke 35 dan ditonton Dengan catatan di editing dulu semuanya Dari hasil editing baru bikin master dan master bisa di print ketiga 35 Dan cara mereka nge print 35 itu waktu itu nge printnya di sineko Belanda Yaitu dengan frame by frame jadi satu hari laboratorium film itu menghasilkan sekitar dua atau tiga menit. Karena frame by frame itu jadi mereka uh, 24 frame satu detik. Jadi mereka uh, akan uh, 24 frame per second gitu. Loh. Jadi uh, uh, seperti layaknya kamera berputar itu. Seperti dengan mata kita juga yang 24 frame per second, gitu loh, normalnya. So, kalau kita kasih lebih banyak frame, artinya menjadi uh, slow motion. Tapi kalau kita kurangin 24, berarti akan menjadi fast motion, cepat gitu loh.